Ayo, ayo, come on, come on, come on Berikan yang terbaik, guys, tolonglah <coughs> Come on Nice, nice, pim, langsung cuy Simple si nona tekan tombol subscribe guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama budaya um swastiastu damai sejahtera beserta kita semua anggotaku selamat datang kembali bersama bang freddy dimanali kalau bukan di agen terkuat di dunia dan akhirat, guys agen 3, 3 8, Bang 8 beradarku As. Taga. Bagaimana kabar kalian Today is the day kah hari ini guys Kita mau barbar -bar nge lagi Seperti biasa Aku gaskan 12.500 Aku bawa 89.350 Kita langsung gaskan aja guys ya Tanpa kasih ampun Cacing jadi cacing Atau cacing jadi naga Come on Duri ini Duri, Duri, Duri, Duri, Duri, Duri Duri Manis sekali <laughs> Mantap jiwa guys Kita lihat ada isinya atau enggak Senyum-senyum aja kau terus dia kan Nggak ada isinya kau Mampus kau dibuatnya Cacing jadi cacing Atau cacing jadi naga Come on Ayolah brickan yang terbaik bradarku tolonglah brickanlah yang terbaik cacing jadi cacing atau cacing jadi naga come on kuning hijau biru aduh oke okay, nice nice guys lumayan lumayan mega lumayan guys lumayan 10 awal oh, yang sangat bagus sekali karena ke depannya ini akan menjadi kartu kita guys ya ini akan menjadi apa namanya, guys? Ini yang akan membawa kita meledak ke sana nanti. Kau lihatlah. Ya. Jadi janganlah takut. Biasanya setelah ini dia akan meledak, guys. Kau lihat ini ya. Come on. Ayo ayo. Come on, come on, come on. Berikan yang terbaik, guys. Tolonglah. <tuh> come on nice nice, bum langsung cuy simbol cina. Iya <tuh> <tuh> <tuh> iya iya iya iya, nggak dikasih apun colok langsung muladak brotherku ya. Nggak dikasih apun, mantap jiwa, mantap jiwa. <tuh> Gila gigi gaming gak Mantap jiwa brotherku ya. Wow oh, mengerikan anjing. Buat kawan-kawanku yang baru saja bergabung bersama Bang Freddy sini sekali lagi aku ucapkan selamat datang brotherku ya Salam kenal dari Bang Freddy buat teman-temanku semuanya guys ya Jangan lupa guys dibantu subscribe like, komen, dan share-share juga guys ya Jangan lupa cacing jadi cacing atau cacing jadi naga Come on kita gaskan lagi Come on. Wah, besar ini, guys. Besar ini besar tuh. Mantap jiwa, guys. Cincin, Cincin kena juga. Wah, ini berapa ini? Biru kena juga. Aduh. Aduh, sap. Sap, sap. sap. Wah, 3 juta langsung guys sempak si papa gila gila gila gila Zeus, bewok dajal gila 3 juta meledak tumblernya cu kali 31 sempak si nona gila gacor gila gacor gila mantap jiwa brother tuh ya Buat kawan-kawanku yang baru saja bergabung bersama Bang Freddy di sini sekali lagi Aku ucapkan selamat datang brotherku ya Salam kenal dari Bang Freddy buat teman-temanku semua yang baru saja bergabung guys ya Dan jangan lupa join komunitas aku yang aku tag doang di kolom deskripsi Atau enggak di kolom komentar mantap jiwa Come on Nice nice nice Come on Angkat lagi dong Aduh nggak mau lagi tuh gila-gila sumpah GG gaming banget ini sih bewok dajal guys mengerikan cu. Wow 4,7 guys 4,7 mengerikan brotherku ya yuk kita gaskan lagi semoga masih ada yang manis-manisnya lagi guys ya cacing jadi cacing atau cacing jadi naga duri duriannya duri durian duri durian yang duri durian, durian senang kali aku guys Wetop jiwa, coba Wetop jiwa, GG gaming, gas Ya, adik-adik, gila! GG gaming ini sih benar-benar bang bewok, mengerikan bang bewok ya! Wow, terbaik bang bewok ini! Oke, kita gaskan, kita coba cari lagi cacing, jadi cacing atau cacing jadi naga. Berikan yang terbaik ya, wow! Jangan kasih kendor, wow! Come on! Ayo, ayo, ayo, ayo, oke, kita gaskan lagi selanjutnya. Cacing jadi cacing, atau cacing jadi naga. Come on, ayolah, ayolah, bre. Wah, kayaknya udah-udah-udah tanda-tanda, guys. Gak usah terlalu serakah dan gak usah terlalu barbar, guys. Ya, maksudnya kalau sudah profit, ya udah gitu aja, dia sih kelar. Come on <tuh> lumayan, guys. Ini lumayan, lumayan. Terima kasih banyak beradarku yang sudah hadir, guys. Ya, jangan lupa dibantu subscribe, like, komen, dan share. -share. Cacing jadi cacing, atau cacing jadi Nah naga. jalan lagi ayolah biasanya sih kalau udah kena begini guys dia nggak akan kena lagi biasanya ya ya wes jadi kita gaskan dulu kita coba cek lagi kita coba spin beberapa kali lagi, kalau nggak kena kita pamit undur diri Terima kasih banyak buat kawan-kawan yang sudah hadir guys Ini adalah alasan kenapa aku lebih suka main barbar -bar dibandingkan main receh guys ya Bukan apa-apa, tapi kalau kena damage-nya lebih berasa Hoki-nya mah sama guys Oke, okay, terima kasih banyak brotherku Kita coba habis ini sekali lagi, biar nggak penasaran guys ya Semoga masih ada skater lagi guys Serius ini skater damage-nya sih bagus banget tuh. Gila, damage-nya sih asli enak banget ya Oke okay, kita coba sekali lagi ya Sekali lagi setelah itu kita pamit undur diri Sampai berjumpa di konten Bang Freddy selanjutnya brotherku Sampai berjumpa guys ya dan jangan lupa Dibantu subscribe, like, komen, dan share Share-nya, come on Oke okay tegaskan spin cepatnya habis ini aku pamit undur diri brotherku ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh namo budaya Om um swastiastu damai sejahtera beserta kita semua anggota aku. sampai berjumpa di kontenan bang freddy selanjutnya dimana lagi kalau bukan di agen terkuat di dunia dan akhirat guys agen 338 mantap jiwa Oke, okay, dadah